tadi aku udah habiskan edder ya buat nyari crimson ini ya, crimson fungus ini karena aku mau e, nanam pohonnya. Jadi sementara aku bakal nanam mungkin di sini dulu ya. Ya, ini jadi 7x7 ya. Ya terus kita bakal tunggu aja mungkin ininya biar tumbuh. Terus ini taruh sini ya. Ya, kenapa aku nyari Crimson Fungus ini ya? Karena aku mau nyari ini apa? Eh, uh, ya. Apa namanya sih? Lampu-lampu gitu ya. Karena aku kok eh uh, kalau torch doang itu kurang bagus ya. ya yeah, nanti ya aku soalnya mau bikin lampu apa lampunya tuh pakai kayak glowstone, glowstone apa gitu. Ini glow apa? Glowstone bisa itu enggak ya, kalau pakai fortune. Dia dapat apa coba? Bentar ya. Oh, masih dapat dua doang. Berarti enggak bertambah ya kalau pakai fortune tuh. Ya, jadi eh, nggak apa-apa. Kita bakal simpan aja ya. Ini glowstone -nya. Terus, taruh sini. Ya. Oke jadi bahan-bahan yang aku butuhin itu termasuk spruce tree ini ya apa spruce oaknya ini apa spruce oakan jadinya spruce lock ya jadi aku bakal ini juga ya nebang ini satu spruce ini ya karena banyak juga ini ya ya jadi uh, aku mungkin bakal mulai dari atas Terus aku juga sadar ya ini kalau pojol dikasih tanaman nggak bakal itu apa nggak bakal jadi dirt Oh iya aku baru inget juga ini kan nggak bakal nge-spread ya jadi kita harus pakai bond meal sendiri ya sambil kita nunggu ini mungkin kita bakal apa sih namanya bakal spread bond mealnya dulu ya Oke, jadi ini bond milaku punya 6 Kita tinggal tambahin aja lagi ya uh, Ya, mungkin segini Kita ambil 3 juga Banyak juga nih hmm, Oke, okay, 63 Banyak juga Kita sebetulnya nggak Butuh itu juga ya kayak eh, Kita paling cuma Beberapa doang butuhnya Ya, terus kita bakal tanam-tanam lagi. Uh, terus aku punya sir nggak di sini? Uh, ya, aku punya. Kita mungkin bakal sir aja. Karena siapa tahu butuh. Ini apa? Nggak ke tanam juga apa? Kalau oh, itu, kok nggak nunggu ya? Nah, oke, okay, kita dapat lagi fungus-nya. Kita bakal butuh banyak Crimson Fungus. Oke, langsung dua ya. Ya, jadi kenapa tadi ya, aku ngambilnya satu aja. Ya, karena kalian tahu kalau Crimson Biome itu lumayan berbahaya. Jadi, aku ya ambil satu doang. Terus ini, uh, oke, okay, nggak ada itu ya. Oke deh, berarti kita tanam lagi aja. Tadi dapet ini nggak? Oh, nggak dapet fine nya Aku lupa. Oke, okay, berarti aku harus pakai shear. Oke, okay, kita akhirnya dapat wood ini juga ya. Crimson wood. Mungkin aku bakal skip aja karena ini bakal agak lama. Oke, okay, jadi aku cuma uh, buang waktu ya. Karena aku nggak dapet itunya lightnya baru empat doang jadi aku mungkin sementara pakai glowstone aja terus eh uh, Oh bakal ambil ini ya apa sih namanya stone cutter eh, stone cutter aku punya juga kok nggak salah ya di sini kok nggak salah ya punya Terus, ini udah mau malam, jadi kita tidur dulu aja, ya. <tuh> Oke, okay. terus eh uh, kita bakal uh, ambil stone, stone sebanyak-banyaknya, ya. Se Oke, okay, inventor aku full, tapi nggak apa-apa, aku malas uh, taruh ke chestnya ya terus kita bakal F3G kita mungkin bakal bikinnya di gimana Sebentar, aku bakal cari tempat yang bagus dulu deh Oke mungkin kita bakal di sini kali ya ya di sini mungkin ya karena ini nanti buat itunya ya, yang project itu atau enggak di mana ya hmm bentar Oh atau enggak di sini nih? Kayaknya tempatnya bakal bagus. Ya di sini mungkin. Ya nanti kita tinggal kasih tambahan-tambahan gitu aja. Oke. Okay. di Aduh, bentar. Mungkin aku bakal tandain dulu deh. Oke, okay, jadi udah aku tandain. Sekarang kita eh, ambil kayunya. Kayunya tadi aku taruh chest dulu. Ya ini udah tumbuh lagi cepet banget ya terus mungkin spruce locknya kita juga kurang jadi uh, ambil lagi deh apa tebang lagi itu pohonnya ya Aduh dari tadi aku cuma ngapain doang ini ah ya belum mulai-mulai tapi enggak papa uh, ya nanti aku bakal skip aja udah 30 menit nih aku ngerekam ya dari tadi Sebetulnya kita juga punya stone ya di sini. Hmm, ya aku taruh dulu karena inventory aku full. Terus aku bakal ambil sapling-sapling ini dulu ya. Oke jadi mungkin kita langsung aja. Oh ya, sama satu lagi. Kita juga bakal butuh ini ya furnace sama tangga. Eh hmm, aku bakal ambil bambu deh. Banyak ya. Oh iya, sama ini kan storage room ya? Napa aku nggak bikin chest dulu aja, terus simpen barang-barangnya? Hmm, kan lebih gampang jadinya ya? Ya nggak apa-apa. Uh, ya, aku bakal taruh di sini dulu, terus uh, bikin chest ya. Terus aku kasih bed dulu di sini. Ya, terus eh, mungkin aku bakal siapin dulu deh. Jadi aku bakal skip dulu. Oke, jadi udah aku ambil semua barang yang mungkin kita butuhin. Ya, terus ini kita bakal jadiin semuanya. chest aja ya. Oke, mungkin nanti aja. Takutnya kebanyakan chestnya ya. Nanti kan sayang. Oke, jadi ini aku bakal buatnya kayak eh, gini nanti deh. Oke jadi mungkin kita bakal gali ini sedikit Oke jadi mungkin pintu masuknya di mana ya Oh apa di sini di sini Oh mungkin di sini aja pintu masuknya jadi kita bakal cari tengah-tengahnya dulu deh sebentar Oke okay, aku pakai F3G lagi males karena ya 1234 di sini ya ini pintu masuknya Oke okay. kita bakal kalau jadi instant break dulu semuanya nih terus ini semua stun udah 18 ya baru 18 Oh udah bakal bikin lagi Oke nanti kita bakal pakai smooth stone ini ya pinggir-pinggirannya Terus kita pakai ini terus lock Ya biar hias dikit ya Nah aku nggak pernah pakai lock-lock kayak gini nih Kalau pakai lock ini kan jadinya bagus ya Oke Terus kita bakal kayak gini Iya seperti biasa aku tuh udah uh, kayak desainnya udah di dari kreatif gitu loh jadi aku uh, tahu mau bikinnya kayak gimana kalian juga mungkin bakal kayak gitu ya karena kalau salah di survivalnya kan enggak seru jadinya hancur-ngancurin lagi Oke kita bakal lanjutin aja kita mungkin bakal uh, yang mana yang dihapus uh, oke okay, mungkin oke okay, nggak apa-apa deh ini aja dulu nanti oh, salah oke okay, bentar ini ada kesalahan kayak ini bentar ya oke okay, mungkin aku bakal kayak uh, ini dulu deh kan begini ya aku agak lupa soalnya kita bakal bikin lebih banyak chest dulu ya 24 ini bentar ini mungkin dihancurin dulu e, jadi gimana ya bentar-bentar tenang <laughs> oke bentar aku agak lupa gimana ya Oh, aku langsung inget ya. Ini gini. akan nah, kan udah begini. Kita bakal kayak begini ya. Satu, dua, tiga. Terus mungkin. Bentar. Kan ini ujungnya. Aku ukur dulu ya. Kalau di sini jadinya mungkin tiga aja ya. Ntar aku nyari kesalahannya dulu. Ya ini locknya bakal kayak dua gini, seingat aku. Terus ini nanti seterusnya begitu ya. 1, 2, 3 4 5 6 Ya kayaknya begini. Eh ya jadi e, gini ntar terus kita cek dulu deh ini udah belum ya kita mungkin bakal tambahin lagi deh segini ini grace nya agak ganggu ya terus mungkin stone nya ini ya aku bakal hapus hapus dulu deh yang udah udah dikasih bloknya ini oke okay. terus sini kita bakal taruh 12 terus lantainya mungkin kita bakal uh, ganti dulu deh bunga ganggu juga ya ya kan bener kayak gini terus kita bakal sini bikinnya ribet banget dah tapi gak apa-apa ya aku eh, maaf juga ini aku jarang ngomong nih jadinya uh, oke okay, terus ini ya aku sukanya gak konsentrasi kalau uh, lagi bikin sambil ngomong gitu ya oke okay, terus ini kasih oh sini dulu deh ini tuh chest chestnya biar nandain gitu ya Oke, ternyata kayunya kurang kita tinggal ambil lagi jadi segini jadi 10 1, 2, 3, 4, 5 ya cukup oke terus kita Ambil smooth lagi ini mungkin kurang jadi kita masih ada 14 lagi tapi kurang lagi, kayaknya ini jadi kita bakar-bakar lagi ya. Bentar ini bambunya udah habis, apa? Hah, tinggal segini. Oke, nggak apa-apa. Kita bakar lagi, ya. Terus, ini satu dua sini. Eh, ke begini, masalah oh, salah. salah nah, Begini, begini. Hmm, ya, iya, gini. Oke, terus kita di sini kasih begini sup sup oh nggak biasa apa bikin build kayak gini di survival ya baru kali ini lo oke okay, terus hmm, gimana lagi ya bakal ganti lantainya dulu atau gimana ya atau mungkin nggak usah dulu deh lantainya nanti aku bakal gituin off kamera aja mungkin atau gimana ya ini lantainya aku bakal kalau yang di bawah chestnya aku bakal pakai chisel ini terus kita biar hemat ya kita bakal pakai stone bricks buat bikin lantainya. Kalau chisel ini kan nggak bisa pakai apa slab ya maksudnya bukan stone bricks tadi emang stone bricks tapi maksudnya yang slab. Kalau chisel ini kan nggak bisa ya dijadiin slab jadi nggak apa, apa kita pakai chisel ini aja. Terus kayunya ini kurang loh. Tuh bentar kita mungkin pakai ini dulu aja. Uh, Oke okay, aku bakal bikin nih Jadi tingginya bakal sekitar enam blok ya. Ya terus kita bakal butuh scaffolding juga. Udah siap kan scaffolding? Udah. Ya ini terus. Uh. Oh, nggak usah nih. Udah, udah selesai. Nggak usah, nggak usah. Gak usah ada. Udah selesai. Ooh. Oke, kita. Aduh. di survival uh, agak susah juga ya Oh belum pernah kayak build eh uh, kayak gini ya di survival baru ini ya aku kalau di survival itu buildnya ke uh, keseringan pakai cobblestone semua gitu jadi nggak biasa kalau bloknya beda-beda nah maksudnya gitu Terus uh, gimana lagi? Aku bingung. Kita mungkin bakal kasih sisa di sini ya, biar kita bisa naik sementara doang. Nanti kita tutup lagi. Ternyata bisa scaffolding juga sih. Ya udah nanti kita itu ya. Terus ini kita bakal tidur dulu. Nah, kan di bawah lebih enak Terus, uh, kita bakal Pakai glowstone-nya di Sini ya, di blok keempat ini Jadi, glowstone-nya bakal ditaruh Di, ini kan, 1, 2 dan ntar. Oh, di sini Ya, di sini Untung aku tadi pakai silk touch ya uh, Mencurinya, jadi Aku lebih dapat lebih banyak. Emang seharusnya paket Silk Touch. Nah terus di sini ya. Sup. Sup. Sup. Nah oke okay. pas 8 Jadi udah ya kita butuh Ghoststone nya sebetulnya segitu aja. Ini nggak doang sih. Oke, okay, ternyata stone brick habis. Ya, pastilah. Jadi, mungkin kita bakal stone bricks lagi. Stone bricks lagi, karena kita bakal butuh terus stone bricks. Oke, okay, cisl juga aku tambahin. Ini sementara uh, dibuka dulu aja. Nggak usah dikasih blok dulu. kita bisa naik ya ini bakal jadi kayak gini ini terus apa by the way pickaxe nya belum aku gituin lagi ya apa belum diisi lagi durability nya tunggu bentar eh uh, ini kan nanti chestnya ada bakal tiga lantai gitu ya satu Terus ini dua, di sini tiga, berarti kita uh, coba nanti dulu. Kita lihat dulu kayak gimana hasilnya habis ini. Oke, terus udah jadi kayak gini, kita... Hmm, mana lagi ya? Kita bakal gini lagi, terus kita kurang dikit jadi kita ke bawah dulu deh mungkin cisel juga kurang jadi aku tambahin aja sebetulnya kita bisa pakai scaffolding ya jadi mungkin kita nggak uh, apa-apa ini tutup aja ya terus pakai stone bricks lagi di sini. ya terus di sini kasih scaffolding ya nanti dihancurin gampang scaffoldingnya Jadi udah jadi kayak gini ya Terus apa lagi yang kurang ya uh, Ini chestnya nanti kita bakal Ituin Gampang Oke okay, uh, Ini ini, Slip ya Aku Bakal ambil Satu stack Slipnya juga yang biasa Oke okay. Terus kita bakal kayak gini ya. Entar coba chestnya Bakal jadi begini. Entar mungkin kita uh, ya kita kekurangan wood ya. Atau mungkin kita pakai spruce aja deh. Karena spruce-nya uh, lumayan banyak juga nih. Oke, okay, jadi kita dapat 3 chest doang. Oh, bentar Oke okay, deh, kita langsung aja Semuanya, terus Segini kita dapat 8 Kita dapat 16, ya Terus kita bakal ngadepin sini ya Bener kan? Ya, ingat aku ini Agak perfection gitu ya Pengennya perfect gitu terus di sini kita kasih scaffolding -nya. ya biar gampang 10 lagi ya begini terus ya uh, ya ini hmm, terus kita buat hiasan ya kasih chisel di sininya si sebelus lock juga aduh tadi ada yang salah, salah arah iya yeah. aku oh, gak pernah pakai lock lock gini kalau nge-build ya, di survival biasanya tapi karena aku ya, yeah, uh... oh, aku kan punya banyak juga nih apa, wood ya, jadi mungkin pakai aja lah jarang-jarang Oke okay, terus um, Ya kayaknya gini Aja Gimana lagi Oke okay, jadi aku ini Record hampir 1 jam ya Lama banget Dong Oh uh, Kasih gini Kurang dong oke apa-apa oke terus eh, kita bakal isi semua chest dulu ya jadi kita eh, ya coba kita isi chest dulu oke ternyata bakal lama juga ya dikira eh, cuma beberapa menit doang eh, sampai sejam ternyata sejam lebih jadi kita bakal Oh iya kita punya banyak kayu juga di atas sih Disini jembakannya kurang Jadi kita bakal ambil lagi Kita ambil yang paling banyak dulu Kayunya Ini spruce wood kita uh, simpen Dulu aja Tangga sepakai spruce wood dulu Kita pakai wood yang lain Oke, okay, terus kita tidur dulu. Kita uh, dapat chest hampir setek ya. Jadi kita coba aja ini. Buatnya bakal jadi seberapa? Kita mungkin bakal taruh di sini dulu aja deh. Begini. Aduh salah. Ya nanti di slab ini di depannya kita bakal kasih item frame gitu ya. Terus di sini chest lagi, chest lagi. Sini, slide lagi. Kayaknya ini bakal agak lama lagi deh. Jadi, mungkin. kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe kalau kalian suka video ini ya mungkin ini kita bakal lanjutin part 2 atau enggak aku bakal off kamera. ya jadi nanti aku uh, pilih sendiri ya jadi kalau nggak ada part 2 berarti aku udah off kamera atau gimana jadi kalau off kamera aku bakal tunjukin juga kok ya tenang aja ya uh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ada